Suara angin kencang terdengar ketika beberapa sosok melayang melewati hutan lebat. Tubuh lincah mereka seperti monyet. Medan rumit di dalam hutan sama sekali bukan halangan bagi mereka. Brother Lindong, semua pesaing yang telah memasuki wilayah inti ini harus menuju ke Hundred Empire Mountain, yang merupakan lokasi paling sentral di tempat ini. Bukan hanya itu lokasi yang paling sentral, itu juga harus menjadi tempat kompetisi terakhir. Seorang tokoh dengan lembut menekankan jari kakinya pada cabang pohon. Mengejar sosok lain di depan saat dia mengucapkan. Sosok di depan menoleh ketika dia mendengar ini. Mengungkapkan wajah yang akrab. Orang ini adalah Lindong. Kelompok Lindong tidak menunda setelah menyelesaikan masalah yang dibawa oleh kelompok Liu Cheng. Sebaliknya. Mereka langsung berangkat. Bagaimanapun. Perang Seratus Kekaisaran sudah dimulai dan akan sangat disayangkan jika mereka melewatkannya. The Hundred Empire Mountain, ya? Lindong sedikit mengangguk. Jelas, dia juga pernah mendengar tentang bidang terakhir ini. Itu adalah titik pengumpulan terakhir dari tak terhitung banyaknya pakar dalam domain medan perang kuno ini. Tentu saja, semua yang bisa mencapai tempat itu adalah para ahli asli yang menonjol di dalam Battlefield kuno ini. Hanya orang-orang ini yang memiliki kualifikasi untuk akhirnya dipilih oleh sekte super. Haha. Saudara Lindong. Dengan kekuatan kelompokmu saat ini, bahkan beberapa kerajaan super biasa tidak akan berani menyinggungmu. Aku pikir kamu pasti akan dapat menarik perhatian sekte-sekte super itu. Nada bicara suku ibukannya tanpa rasa iri. Dia jelas mengerti bahwa bakatnya cukup bagus tetapi masih ada kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan kelompok lindong. Jika bukan karena kelompok lindong, kemungkinan dia tidak akan mencapai titik ini. Satu-satunya hal yang membuatnya bersukacita sedikit adalah bahwa satu-satunya adik perempuannya sekarang memiliki kesempatan yang begitu besar. Dengan cara ini, perjalanannya tidak akan sia-sia jika dia terpilih pada akhirnya. Tenang. Selama sekte-sekte super itu menemukan energi di dalam tubuh Surou, mereka pasti akan memilihnya. Pada saat itu, mereka juga akan menunjukkan dukungan mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak bisa melarikan diri meskipun kamu mau. Little Marten menggoda. Kalau begitu aku akan menjadi investasi mereka yang hilang. Sukui bersukacita. Kata-katanya mengejek diri sendiri membuat kelompok lindung tertawa. Namun. Saudara Lindong, bahkan kerajaan super dibagi menjadi yang lebih kuat dan lebih lemah. Di antara mereka ada beberapa keberadaan yang luar biasa mengerikan. Kita harus berhati-hati jika kita bertemu kerajaan itu di masa depan. Petik 2, Sukui sekali lagi mengingatkan setelah bercanda. Lindong mengangguk, dia secara alami tidak akan menjadi sombong hanya karena dia telah mengalahkan kekaisaran awan angin. Dia juga sadar bahwa meskipun Wind Cloud Empire menjadi kerajaan super, itu tidak dapat dianggap sebagai tingkat teratas di antara kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur. Dari apa yang dia tahu, ada beberapa kerajaan super khusus yang kekuatannya melebihi bidang kerajaan. Meskipun mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan sekte super yang sangat kuat, mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kerajaan super biasa. Monster dan jenius dari Kekaisaran Super itu sangat sulit untuk ditangani. Mereka semua adalah putra surga yang benar-benar diberkati. Seni bela diri dan harta jiwa yang mereka miliki adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dengan sumber daya, bakat, dan kecerdasan seperti itu, tak satu pun dari monster ini akan mudah diatasi. Saudara Sukui, apakah kamu tahu seberapa kuat Kekaisaran Gan Agung? Lindung tiba-tiba teringat Jenderal Api dan Jenderal Gunung yang pernah bertukar pukulan dengannya. Mereka datang dari Kekaisaran Gan Agung, Kekaisaran Gan yang hebat. Ya, mereka memang sangat kuat. Paling tidak, mereka satu tingkat lebih kuat dari Wind Cloud Empire. Tiga raja dan empat jenderal mereka semuanya cukup terkenal. Sukui terkejut sesaat sebelum menjawab, Oh, mereka tingkat yang lebih kuat dari Kekaisaran Awan Angin. Lindung sedikit terkejut. Saat itu, Jenderal Kebakaran dan Jenderal Gunung tidak terlalu repot untuk berurusan dengan kekuatan mereka hanya di puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Tidak terduga bahwa Kekaisaran Gan Agung jauh lebih kuat dari Kekaisaran Awan Angin. Dari kelihatannya, tiga raja yang disebut haruslah eksistensi yang melampaui Feng Chang. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang maju ke tahap 5 Yuan Nirvana? Mereka memang sedikit merepotkan. Lindong bergumam lembut pada dirinya sendiri. Dia mungkin tidak memiliki dendam besar dengan kekaisaran Gan Agung. Tetapi sekarang dia berada di wilayah inti. Semua orang adalah pesaing. Tidak ada yang bisa memastikan mereka akan diserang karena tiga segel Nirvana kelas surgawi mereka. Mengapa? Apakah saudara Lindong memiliki dendam dengan mereka? Sukui dengan lembut bertanya setelah melihat ekspresi Lindong kami memiliki perselisihan kecil. Lindong tersenyum. Tidak mau menyembunyikan apapun. Ekspresi Sukui tenggelam setelah mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengenal kelompok Lindong, dia secara bertahap mulai menyadari bahwa masalah akan mengikuti orang-orang ini kemanapun mereka pergi. Beberapa saat yang lalu, mereka telah ditargetkan oleh sekelompok orang misterius dan bermasalah ketika mereka memulihkan diri. Namun, dia tidak merasakan penyesalan apapun. Setelah semua, jika bukan karena kelompok Lindung, baik Surou dan dia kemungkinan akan mengalami kesulitan bahkan memasuki siang. Selain itu, ketiganya tampaknya mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kadang-kadang. Bahkan Sukui hanya bisa merasakan sedikit antisipasi ketika dia menyaksikan seberapa jauh ketiga kekaisaran peringkat rendah ini bisa pergi dalam perang kekaisaran seratus, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Ayo pergi, kami akan meningkatkan kecepatan kami. Kami tertinggal satu hari dan kami harus mengejar ketinggalan di pagi hari. Petik 2. Lindung tidak menyadari apa yang dipikirkan Sukui. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak saat dia tiba-tiba menaikkan kecepatannya. Tubuh itu berubah menjadi kilatan yang bergegas menuju wilayah hutan yang lebih dalam. Little Flame dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sepanjang malam, kelompok lindung bergegas menuju wilayah pusat tanpa istirahat. Selain beberapa jalan memutar kecil, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang muncul untuk menghalangi. Kemajuan mereka, karenanya, ketika langit hitam pekat sekali lagi menjadi berwarna merah gelap, kelompok lindung sudah samar-samar bisa merasakan semakin banyak kehadiran di sekitar. Setidaknya ada lebih dari selusin kota super di dalam wilayah inti. Di antara kota-kota ini, ada yang bahkan lebih besar dari kota Wansiang. Lalu lintas manusia yang masuk dari kota-kota ini juga akan secara bertahap bergerak lebih dalam dan berkumpul bersama. Karena metode kompetisi yang unik di tempat ini, beberapa perjuangan kejam juga secara bertahap akan muncul. Untuk merebut segel Nirvana yang lain, kemungkinan berbagai metode akan terus ditampilkan. Muntah, kelompok lindung berhenti di pohon raksasa. Mata mereka menyapu tempat itu ketika sejumlah wajah putus asa dan sosok yang agak menyedihkan memasuki pandangan mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini berwajah pucat dan ada keputusasaan putih keabu-abuan di mata mereka. Orang-orang yang kehilangan segel nirvana mereka, Sukui menyaksikan ini dan berkata, Namun, suaranya tidak ada. Di tempat seperti ini, tidak ada belas kasihan, hanya kemenangan. Mereka benar-benar menyedihkan, meskipun karakter Su telah sedikit berubah. Bagaimanapun dia masih seorang wanita muda yang baik. Dia menggigit bibirnya dengan lembut dan mengucapkan kata-kata itu ketika dia melihat pemandangan ini. Pemenangnya adalah raja. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Lindong berkata dengan lembut. Ini adalah aturan tempat ini. Dan bahkan mereka tidak terkecuali. Bahkan dia tidak berani menjamin bahwa dia akan berhasil mencapai akhir dan tidak ada lawan yang sangat merepotkan akan muncul berikutnya dan menyebabkan dia kehilangan segel nirvananya. Suro menggigit bibirnya dengan lembut. Dia mungkin baik hati secara alami, tetapi dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia tidak akan mengatakan kata-kata menggelikan dari meminta Lindung untuk membantu orang-orang ini. Dia dengan jelas mengerti bahwa jika dia belum bertemu dengan kelompok Lindung, Sukui dan dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah inti. Kemungkinan nasib mereka akan lebih menyedihkan daripada kelompok ini. Pergi. Lindung tidak berencana untuk tetap di tempat ini lama. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke depan. Suara angin terbelah menyebabkan orang-orang berwajah pucat melihat. Namun, mereka tidak menunjukkan emosi tambahan. Karena mereka secara bertahap mengejar kelompok besar yang berkerumun dari berbagai kota besar. Suasana di sekitarnya juga menjadi semakin lebih berat. Berbagai perkelahian diberlakukan di depan mereka. Dalam beberapa menit singkat, Lindung telah melihat hampir 10 pertempuran. Kedua belah pihak telah bertarung sampai mati karena segel nirvana. Suasana seperti ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda membuat semua orang menjadi gila. Saudara Lindong, ada area istirahat di depan. Tempat seperti ini sangat kacau. Setelah semua, semua ahli di dalam battlefield kuno saat ini berkumpul menuju wilayah inti. Tidak mengherankan bertemu monster. Hutan lebat di sekitarnya mulai menjadi jarang ketika Sukui melihat ke kejauhan dan berkata. Ayo kita lewati saja. Lindong merenung sejenak sebelum berkata. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di tempat ini. Meskipun mereka benar-benar perlu menyerap segel Nirvana untuk meningkatkan level mereka. Kemungkinan mereka akan memiliki lebih banyak peluang di kemudian hari. Sukui juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun. Saat mereka secara bertahap mendekati area istirahat, Lindung tiba-tiba melambat. Saudara Lindong, ada apa? Sukui bertanya dengan heran. Dia terkejut melihat Lindung tiba-tiba melambat. Lindung mengangkat kepalanya dan melihat hutan serpihan batu yang tersebar di dekatnya. Ada banyak bayangan di sekitar tempat itu, membuatnya tampak sangat hidup. Kadang-kadang akan ada beberapa riak Daya Yuan liar dan keras membentak. Jelas.